Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Manila ikuti saya. Ashadu, Ashadu. Allah. Allah. Allah. Ilaha, ilaha, illallah, illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah selain Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah utusan Allah alhamdulillah langsung terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih saya sama Mbak Novi hari ini tugasnya cukup dikejutkan ya. <tugas> pagi-pagi. Ini baru tanggal berapa mbak? Tanggal lima. Januari 2023. Hari ini Insya Allah ada skema akan mengikrarkan dua kali maju adat, masya Allah. Sudah mendaftar beberapa waktu yang lalu ya. Waktu yang lalu dan besok juga rencana ada lagi. Dan ini memang lagi ada banyak tamu selain calon-calon mualaf betul. Ada teman juga dari Universitas UMM Magelang. Biasa dipanggil papa gitu Bu? Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang, eh, Pendidikan Agama Islam, masih semester 6. Jadi saya di sini mau eh, meneliti, mengobservasi beberapa program yang ada di Mualaf Center sini. Baik. Eh, sebelumnya kan eh, saya mau angkat skripsi gitu yang di Magelang. Kalau justru di sini saya tanya konsultasi sama eh, Kak kaprodi saya, eh, apakah maju atau tidak ya, Bu ya? maju saja, Pak Saya tuh saya dukung gitu. Jadi kalau semisal sini berkenan, ada hal-hal yang mungkin dibutuhkan surat uh, perizinan atau apa? Mm -mm. Mungkin saya bisok bisa bisa sini lagi. Oh, janji, Oke, berarti ini kita pertemuan pertama, Mbak Fafah, datang ke sini ya yeah, bu. untuk pengajuan penelitian, ya. Iya. Yeah baik saya Liana dari Muallim Center Yogyakarta Universitas Muhammadiyah Magelang yang datang berkunjung dan e, mau rencana mau penelitian untuk pendidikannya ya pendidikan, pendidikan. akidahnya concernnya di sini concernnya di situ skripsinya insyaallah akan di sini tadi sudah berbincang sedikit dan masya allah ternyata yang merekomendasikan juga dari Uh, apa dosen-dosennya gitu hmm. yang memberi semangat padahal dari Manggulang ke cukup jauh yeah. <laughs> <laughs> dan setelah mendapat semangat dari dosen rekomendasi dari dosennya akhirnya uh, terpantik kirohnya, ya iya, <laughs> semangat dia akhirnya datang ke Jogja uh. dan insya Allah uh, besok akan datang lagi untuk memberikan surat resmi dari universitas gitu hmm. untuk penelitian di sini masya Allah ini oh. sebentar lagi kita akan um, ngobrol-ngobrol dulu um, dengan calon mu'alaf <laughs> dan didampingi beberapa teman. Teman, sakingnya seperti itu ya. Berkarya di awal tahun <laughs> yang sudah banyak kejutan dari Allah. Bagaimana selanjutnya, calon <laughs> <laughs> <laughs> Novi bahkan bisa ikut ngobrol. Um Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mana ini rencana? Ibu yang oh, sahabatnya <laughs> sahabatnya banyak banget Masya Allah, semoga sampai yang ya Dari mana? ini? Dari mana? Dari yang mana? Ibu yang mana? Ibu yang saya Ibu yang mana? Ibu yang kita, Ibu yang mana? Ibu yang mana? Ibu yang tidak hanya dilakukan di sini, kalau daging di gedung Oh gitu Bisa juga Cuma di sini Salah satunya di sini Oh, gitu. di masjid sama apa -apa. Uh -huh. di sini ya Di apa, di Masjid gede Masjid Oh, insya <laughs> Allah Ya, ya, ya kita sedikit, uh, sebelumnya saya mohon izin nanti kalau dialog ini boleh diunggah di media sosial kita boleh ya Dan nama baptisnya Iya Namanya? Priscilla Priscilla Priscilla oh. Apolik ya? Oke, baik Ceritakan singkat <laughs> Bisa diceritakan singkat kronologinya seperti apa singkat aja, gak perlu panjang-panjang Dalam agama katolik saya kurang dapat apa ya? Iya, putri. Ya. Oh, <laughs> oke. Okay. Ada putra? Oke. Okay. Um, terus gimana pergulatannya kok sampai ya. akhirnya? Nah, setiap, setiap saya mau tidur oh. atau setiap mau apa, Masa. saya berdoa. Pas saya hmm, doa Islam. Oke. Okay. Hmm. Ya. Oh, iya. Oh ya, g siap-siap. G Terus itu tadi, sampai setiap tidur Terima bisa tidur iya. Jadi setiap mau tidur tidur, kasih, berdoa eh, ini, kayak Mas. Oh, mimpinya kasih, kayak Terima kasih, eh, uh, Jadi Terima uh, uh, uh. ya dalam keyakinan hatinya Mas. Uh. Islam, kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima Oke. Okay. Sudah meyakinkan sudah lama cuma mantepnya. Oke. Okay. Sekarang di akhir-akhir tahun kemarin mulai iya. mantep ya. Mantep dengan konsekuensi pastinya iya. ya, konsekuensi. Tapi ini masih serumah atau masih masih serumah. Artinya ini nanti punya konsekuensi iya. sudah ini sudah juga dipikirkan ya. Oke. Okay. Mbak Lee, ada tambahan? yakin ya? sudah karena sebelumnya juga udah ngobrol sama suami suami um, boleh mm -hmm. nanti misal udah masuk nanti kamu uh, kore rumah oke okay, <laughs> oke okay. nah oke okay. heeh oh, artinya udah yakin sudah berarti keluar ya dari rumah iya sah ya otomatis pisah, pisah, pisah ya hmm. sudah siap Mbak dengan konsekuensinya sudah sudah sudah ya, sudah. sudah disampaikan ke suami sudah nah, gimana boleh Oke okay. Dengan konsekuensi itu yeah. ya? Okay. Dengan konsekuensi kamu keluar dari rumah Oke okay. nggak oh. ya, apa-apa Kita lahir hmm. juga nggak punya apa-apa kok Hehehehe hmm. <laughs> Allah sebenernya kalau niatannya itu sudah dari lama banget sebenarnya Cuman mantepin hati ha, ha, ha. sebesok Misal udah ini Masuk istilah gak ninggalin soalnya Iya, betul betul. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu ala ilahi wabarakatuh wa, wa asyadu ala ilahi Wa asyadu ala ilahi wabarakatuh Wa asyadu ala Puji dan syukur Kita haturkan kehadirat Allah SWT Atas berkat nikmat uh, Kesehatan ya Nikmat iman Islam kita diperkenankan Untuk bertemu Tidak ada yang kebetulan Allah yang mengatur masya Allah. Ya, salat serta salam kita aturkan Kepada cucu-cucu kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang insya Allah kita tunggu kelak ke syafaatnya di yaumil akhir Ini saya kedatangan tamu banyak ini Masya ya, <laughs> Allah ya. Rombongan <laughs> Rombongan loh Cuma nge, Bukan cuma ya Memang karena sayang Karena cinta <laughs> ya, Mengantarkan Mbak Prisila Oke okay ya Dengan Prisila Panggilannya apa? Mbak siapa? Isinya yang panggilannya lah Oh <laughs> Panggila, Baik Ini Masya Allah Datang sini ada paksaan gak Mbak? Tidak Ada sama sekali Ada yang nyuruh Ada yang maksa Nanti Nek ada tak kasih rumah, kasih mobil ada nggak cuciannya? <laughs> <Gak, Gak>, <laughs> Artinya atas keinginan sendiri. Uh, sebelumnya beragama Katolik. Katolik sudah yakin? Sudah. Tidak ada keraguan lagi? Tidak, gak ada. Apa yang membuat, uh, yang memantik atau turning pointnya, akhirnya harus hari ini, nggak bisa ditunda lagi? Apa? Okay agama mau nuda-nuda yang baik hmm, gitu ya artinya sudah mantep sudah ya mantap sudah mantep. yakin bahwa agama Islam satu-satunya agama yang benar yakin yakin 100%, 100%. Enggak, kurang 1% persen okay. baik yakin bahwa Katolik ini kan identik dengan trinitas ya yeah. ada bapa putra dan roh kudus saya dulu juga katolik jadi sedikit banget tahu Aktif dulu di gereja, tidak enggak <laughs> datangnya pas apa, Natal iya <laughs> Natal sama pasca ya? Biasanya <laughs> Natal sama pasca baru nongol gitu ya yeah. ke gereja. Eh, yang harus dipahamkan di sini uh, yang perlu ditekankan, karena kemarin Katolik itu mengakui adanya Tuhan, ada Anak Tuhan, ada Roh Kudus, dan Islam enggak ada. Islam eh. hanya mengakui bahwa Allah itu. Esa, Tunggal Bukan satu, kalau satu berarti ada dua, tiga, empat ya Tapi Tunggal, kalau Tunggal kan sudah ada tidak ada keduanya, tidak ada tiganya, tidak ada empatnya Yaitu Berdiri sendiri, tidak beranak dan tidak diperanakan Itu yang menjadi keyakinan konsep ketuhanan dalam Islam Kulhuallahu ahad, allahu somad, lamiyalid, lamiilad, lamiyakul, lahu kufwan ahad Selesai Kalau Bible beda berbeda dengan islam yang sudah selesai seperti itu artinya pemahaman ini yang harus dipegang teguh apapun nanti ujiannya barangnya harus kuat yeah. gitu ya di dalam Al-Quran dikatakan seseorang itu tidak dikatakan beriman sebelum dia diuji jadi Nek, orang hidup gak mau dapat ujian gak usah hidup gitu yeah. ya, orang mati pun belum selesai urusannya sebetulnya maka tambah panjang nanti jadi um, itu yang perlu paham, bagus ya. Ada yang mau ditanyakan, hmm. ada yang mengganjal mungkin atau apa gitu. Ada sebenarnya. Jadi sebelumnya itu takut, um, oh iya, diampuni nggak ya masuk Islam? Ya udah diampuni, diampuni, diampuni. Mar Bismillahirrahmanirrahim ini kan memilih Tuhan yang punya semesta alam, yang punya segalanya, Itu ya. Allah yang satu-satunya jadi tempat kita bergantung. Bahkan kita nggak boleh mencintai makhluk melebihi cinta kita ke Allah. Sayangnya suami ke istri, sayangnya istri ke suami, sayangnya orang tua ke anak. Itu Jauh lebih besar sayangnya Allah kita, ya. Jangan putus harapan, jangan berseuzon ke Allah. Allah Cuma nggak ngerasa dosanya itu terlalu besar. Sebesar apa? Dosa itu semuanya Allah ampuni, betul Mbak Novi Dosa. Sebesar Mbak apapun, dari no. mulai dari no uh -huh. nol lagi kayak di pom bensin. <laughs> <laughs> Kecuali satu dosa yang tidak diampuni apa? Menduakan Allah, mendigaan Allah. Tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Jangan sampai nanti setelah ini yo keluar lagi dari jalur tidak hendak track, Jangan sampai makanya kenapa kita diperintahkan untuk berdoa. Ya muqallibal ala Ya Allah tetapkan hatiku di atas agamamu, agama Islam satu-satunya agama yang benar. Jangan pernah punya pemikiran, semua agama benar kok, semua agama baik kok, jangan Itu merusak akidah, ya yang Mengakui bahwa agama lain bagus kok semua agama itu, cuma Islam Agama yang diridhoi Allah cuma Islam, selain itu gak ada kuncinya ya ini, gitu Jadi ambillah, Alhamdulillah harus kuat ya <tuk> yakin Allah pasti ampuni hmm. dengannya iya <tuk> betul <tuk> Allah itu tidak membebankan sesuatu lebih dari kemampuan hambanya di luar batas, batas. batas. itu jadi yakin percaya minta ampun sama Allah tidak ada tuhan selain Allah mulai dari sekarang perbaiki apa yang kemarin salah keliru jangan diulangi itu tobat nasuha gitu itu aja. Wong kita sholat aja nggak tahu kok sholat kita diterima atau enggak. Makanya kenapa iya kusuh apa enggak ya kan? Makanya kenapa setiap selesai sholat kita diperintahkan pertama apa istighfar. Tapi dalam hal setelah mengulang setelah awal manta salam, mementas salam, barokah ya jalaliwa jala ikhlas. Itu bacaan yang dibaca setelah sholat karena memang kita nggak tahu selama kita sholat tuh kadang kan pikiran kemana-mana ya, <tik> cemburanku pia yo, <tik> <tik> komporku es mati nungguyor kan Artinya kita nggak bisa, kita bukan manusia sempurna. Bukan nah, Ada lagi yang Wid tanya. Yakin, yakin Saya yakin, sama. ya yakin semua. Tidak ada paksaan, iya. tidak ada. Dan siap banget jadi Islam yang lebih baik ya. Insya Allah Kayak kenapa nama pertama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. pengasih lagi Maha ya, ya. Saking sayangnya Allah sama kita. Iya enggak? Iya. Orang yang enggak percaya sama Allah aja Allah jamin enggak rezekinya dijamin kok. Apalagi kita yang percaya. Apalagi kita yang yakin. Ya, ya. Sudah siap ya, kita mulai prosesinya <gifat> Nanti Mbak Nella bisa baca Dari sini Sampai ke sini Oke, okay. nanti untuk kalimat syahadatnya Saya bimbing, Mbak Nella ikuti setelah saya Oke okay? Bisa kita mulai Jadi, Dari sini, sini. Nama, sampai, nama ya. <gifat> Semua disebutkan sampai sini oh ya. Untuk kalimat syahadatnya nanti saya bimbing Ikuti setelah saya Oke. Okay. Jadi bismillah. Sebentar kita mulai. Okay. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama Priscilana tempat tanggal lahir Temanggung 16 Januari 1995 alam... Pekerjaan karyawan swasta. agama terdahulu katolik Dengan penuh kesadaran dan niatan hati tulus dalam diri sendiri Bahwa mulai pada hari ini Kamis tanggal 12 Jumadil akhir 1444 Hijriah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 sangat <laughs> ya Ya Allah. Punyasa darah baru. dah lagi dilanjutkan sampai sini Dilanjutkan berikut. berikut pernyataan saya selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua amin, amin. Gitu, singkat sekali, cepat sekali, cepat sekali. Udah gak mau kak. tapi tanggung jawabnya besar sekali. Selanjutnya saya menyatakan sumpah untuk dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Artinya kan di sini tidak hanya selesai, tapi setelah itu ada lainnya kewajiban-kewajiban yang memang harus kita jalankan sebagai umat Islam selain syahadat ya Islam ya syahadat sholat puasa zakat, haji selesai sampai situ nggak mudah Islam itu luas akidah kita harus belajar aqidah harus belajar muamalah harus belajar fikih ya macam-macam jadi kalau dibilang itu belajar nggak akan terpaksai selesai sampai kita nanti ya usia kita tuh nggak cukup ilmu Allah itu luar biasa. Bos. Jadi nanti Mbak jangan mampu. Jangan malas untuk belajar, sekalian kan ngaji di SMA ilmu nanti mungkin orang bisa merangkul pembimbing gitu kan. Jadi kajian gitu ya. Masa belum kajian dulu. Bulannya baru ya. Nah, pulangnya baru ngebakso gitu ya. Ini tujuan utamanya adalah mencari ilmu. Ibu menambah pengertian iman itu penting banget, jangan yeah. sampai nanti goyang lagi. tanda tangan ini, ya. nama terakhir, kena okay. Jadi, kita... bisa mau belajar sama mbaknya boleh nanti dengan saya boleh di kan tetap ya dari jalan Parang kritis boleh ke rumah saya atau ke gedung dakwah Mall Center Yogyakarta nanti bisa janjian ya? Ah, iya. gitu ya mm -hmm. boleh nanti kita pakai buku panduan dari kami banyak satu nanti saya juga pakai buku itu ada yang mau ditanya nah, sudah benar ingat nanti pulang mandi wajib seperti apa? <tuh> oh, <Mereka jaringan>. <tuh> <tuh> <tuh> berarti belum Bahwa, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, selain Allah. Dan, saya bersaksi, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad, Muhammad Shallallahu alaihi, alaihi Wasallam adalah, ala, adalah utusan Allah, utusan Allah.